Kakak Ipar Apa yang ingin kau rayakan Sehingga kau Ingin melakukan ritual ini Secepat mungkin Apa maksudmu, Hargi? Bibi Kemarin Kemarin malam, Nimboli Nimboli hampir tiada Padanya, cepat katakan, Nenek. Nenek kelihatan letih. Pulang dan istirahatlah. Yang dikatakan Gangga itu benar, nih Dan Anandi, tolong temani Nenek untuk pulang ke rumah. Sivam pasti sendiri di rumah. Setelah Dokter Anand mengizinkan Nimboli pulang, aku akan mengantarnya. Tapi Jakdis Nimboli. boleh baik-baik saja Kalian bisa membuatnya pulang Aku akan mengunjunginya untuk memastikan Bagaimana kondisinya Terima kasih dokter Anan Terima kasih Dewi Pertunjukan sulap itu benar-benar bagus ya Ya, tapi muridnya itu tidak bagus Sepertinya dia masih amatir Dia tidak bisa apa-apa Ya, ya, aku setuju denganmu Tidak apa-apa dia nanti akan belajar. Iya yeah, ya, yeah. dia masih baru. Kenapa kau merasa sedih? Orang pasti melakukan kesalahan di percobaan pertama. Bukankah aku sudah mengajarkan semua trik sulapku? Kau hanya perlu latihan saja. Setelah itu, kau bisa melakukan semuanya dengan mudah. sengaja melakukan kesalahan tadi untuk tujuan istimewa. ada apa pak? tidak ada apa, -apa pak. kau memang terlalu baik kepadaku, tapi aku tidak ingin usahamu merugi karena pesulap amatir seperti diriku pak. Jadi aku rasa lebih baik jika kita berpisah di sini saja, Pak. Karena aku sudah menyadari kalau sulap itu bukanlah panggilan untukku. Aku ini seorang buruh. Aku mencari nafkah dengan cara bekerja keras, Pak. Bukan seperti ini. Kau menyerah begitu mudah, Pak. Tapi biar aku katakan satu hal Pertimbangkan Keputusanmu itu lagi uh. Uh. Sudah pak Aku Sudah memikirkannya baik-baik <tip> Tapi Aku tetap saja merasa Sebaiknya aku pergi Baiklah saja ini sebagai hadiah dari pendukungmu. Sudah, kau terima saja, Pak. Tetapi ingatlah, gunakan trik sulap yang aku ajarkan untuk menghibur orang lain. Dan jangan pernah menggunakannya untuk tujuan jahat atau mengambil keuntungan dari orang lain. Apa yang kau katakan, Pak? Aku berjanji... Aku akan mengikuti nasihatmu itu seumur hidupku. Baiklah, Pak. Sepertinya aku harus pergi. Salam. Hei. Kau tidak akan memeluk temanmu? Tentu saja, Pak. Terbaikku untuk memberikan mus-musuku pelajaran dan menghibur diriku sendiri Ayo istirahatlah di kamarmu ya? Ibu, mengapa kau meninggalkan aku sendiri? Sudah aku bilang, aku ingin pergi ke jarak Tapi ibu meninggalkan aku Ibu tahu, aku terus menelpon ibu Tapi ibu tidak pernah menjawab Saya, Kenapa? dengarkan aku Tenang ya, sekarang istirahat di kamarmu Ibu akan menjawab semua pertanyaanmu Aku meminta penyihir baik hati dan semua orang untuk mengantarku kepada ibu Tidak ada yang membantuku Jadi aku meninggalkan rumah sendiri untuk menemui ibu Dia punya pedang besar seperti yang dimiliki ayah mertua cukup, ya, cukup, aku tidak ingin mendengarnya lagi Kau adalah kehidupanku, aku tidak bisa hidup tanpamu, nak Aku sangat takut, Bu Putriku Aku di sini, sayang Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, ya? Ibu Iya Aku sangat merindukanmu, Bu Aku sangat merindukanmu Sangat merindukanmu, Bu Dengarkan aku, nah. Aku bersamamu Dengar Aku bersamamu, sayang Aku tidak akan membiarkan kau terluka Ya? Kenapa kau menangis, nak? Seharusnya mereka lah yang menangis Mereka tidak bisa merawatmu bahkan untuk dua hari Ibu Biarkan aku menyelesaikan ceritaku Saat pria itu akan melukai aku, penyihir baik hati, dan dokter jagdis yang menyelamatkan aku dan Madura. Nimboli, mereka yang menempatkanmu dalam bahaya itu, nak. Dia tahu kau ingin menemui ibu, lalu kenapa dia tidak mengantarmu untuk pulang ke Jalra? Dan hidupmu tidak akan dalam bahaya seperti itu. <tik> Nimboli. <tik> ah, dengar. Dengarkan aku, sayang dengar sekarang aku di sini ya kok akan baik baik saja sekarang tidurlah istirahat dulu ibu ada di sini ayo tidurlah ayo tidur tidur ibu jangan tinggalkan aku ya aku akan tetap di sini saja tidurlah Terima kasih sudah menyelamatkan putriku, Dewa. Aku membuat kesalahan besar. Seharusnya aku tidak pergi ke sana. Bu Manggala akan sedih mendengar apa yang terjadi Tapi dari nada suaranya Sepertinya dia menyalahkan kita untuk apa yang terjadi Kalau begitu dia salah nenek Saat mencari Nimboli, aku sudah menelpon dia Dia sama sekali tidak menjawab teleponku Atau dia yang menelponku Untuk kita mendapatkan kabar kalau Nimboli ada di Belva Jika tidak... Jika tidak aku tidak akan memaafkan kalian Nandi, apa ini caramu merawat putriku? Bagaimana kalau dia terluka? Bu Manggala, kami tidak tahu Nimboli akan mengambil langkah seperti ini Dan aku... Bu Anandi, Apakah kau tidak memahami putrimu sendiri? Aku tahu kau kehilangan dia saat bayi Tapi untuk mengenal anaknya, seorang ibu tidak perlu dekat dengannya Naluri keibuan saja akan cukup apa kau ini, yang tidak bisa memahami hati anaknya sendiri? Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Nimboli? Siapa yang akan bertanggung Cukur. jawab? manggalah Manggala. Kau menyalahkan aku. Tapi kau tidak melihat kesalahanmu sendiri. Kalau kau begitu peduli tentang Nimboli dan sangat mengenal dirinya, kenapa kau tidak menjawab teleponku? begitu banyak panggilan tidak terjawab. Apa kau tidak berpikir itu penting? Untung saja aku bisa bicara dengan kami dan memberitahu dia segalanya. Atau kau, Bu Anandi, aku tidak selalu membawa ponselku. Kenapa kau tidak membawa Nimboli untuk menemuiku pesan? Padahal Jalra ada di antara Belva dan Jaitsar. Tapi kau harus membuktikan bahwa kau lah yang menyelamatkan Nimboli dari setiap masalah. Aku tidak ingin membuktikan apapun, Bu Manggala Nimboli demam Dia lebih membutuhkan dokter daripada kau Pada saat itu terjadi, kami kembali ke jahitsar Kau sudah menang Bu Anandi Ya, kau sudah menang Aku tidak bisa berdebat denganmu lagi Kaulah ibunya, kaulah yang berhak Untuk menolak diriku padaku. Jadi sekarang katakan pada Nimboli bahwa sebenarnya kau adalah ibu kandungnya. Cepat atau lambat dia akan tahu. Tapi setelah itu, kalau terjadi masalah itu bukan tanggung jawabku. Bu Anandi Kau yang melahirkan Nimboli. Tapi yang membesarkan dia sebaik mungkin adalah aku. Aku tahu Segalanya tentang Nimboli, Aku tahu apa yang dia pikirkan. Aku bersamanya seumur hidupnya. Aku melihatnya tumbuh. Kau bisa memanggilnya sebagai putri. Kau sudah berusaha membuatnya untuk tinggal bersamamu di sini, tapi siapa yang Nimboli Anggap sebagai keluarganya. Anandi Demi kebahagiaan Nimboli Demi kebahagiaannya dan demi keamanannya Aku pasti akan membawa Nimboli Untuk kembali ke jarak Kau mengatakan ini lagi? Hah? Walau kau tahu Nimboli adalah putrinya Anandi Nyonya Dia meninggalkan rumah ini Untuk menyusul aku Apa kalian masih tidak mengerti juga? lah ibunya Nimboli Bukan kau Dan sebagai ibunya Aku berhak untuk membawanya ke jarak Tidak Bu Manggala Kau tidak akan membawa Nimboli dari sini Sebelum Anani memberikan izinnya Hukum Anandi adalah ibu dari Nimboli. Yang berhak mengambil keputusan apapun tentang Nimboli itu hanyalah Anandi. Sama seperti Anandi memutuskan, "Kau bisa tetap tinggal bersama Nimboli di sini. Harusnya kau bersyukur pada Anandi." Tapi kau malah mengambil keuntungan. Dari kebaikan Anandi Kepadamu selama ini Nyonya dengarkan aku tidak, dulu Tidak, tidak kau yang harus mendengarkan Apakah kau pernah mendengar kisah Dimana seorang ibu palsu Memutuskan untuk membelah anaknya Daripada menyerahkannya Kepada ibu aslinya Di hadapan seorang raja Tia Nandi bisa terpengaruh melihat tangisan Nimboli Tapi biar aku katakan Kami tidak akan membiarkan Nimboli ke jalra bersamamu Jangan keras kepala Jika kau keras kepala Kau tidak akan mendapatkan apapun Iya Bu Manggala sudah pernah memisahkanku dan putriku Aku tidak akan bisa membiarkan itu terjadi lagi Bahkan untukmu Berikan yang ini pak Berapa harganya? Aku tidak melakukan apapun. mereka akan menghabisiku pak. Aku mohon pak. Itu Tolong dia. Tolong aku pak. Tolong Ayo. jangan serahkan pada mereka pak. Aku. Aku tidak melakukan Ayo. Ayo. apapun. Hei tunggu. Berhenti. Berhenti. Jangan. Apa yang kalian lakukan, ha? Kalian pikir kalian bisa pukuli dia begitu saja? Pertama katakan padaku apa yang dia lakukan. Dia adalah pencuri pak. Dia telah mencuri tas wanita itu Pak, pa, mereka berbohong pak Aku tidak mencuri tas apapun pak Sungguh, aku tidak mencuri pak Kurang ajar, dia pencuri Dia mencuri tasku pak Di dalamnya ada sepuluh ribu rupiah Ada pernikahan dalam keluargaku. Itu sebabnya aku pergi belanja Tapi pencuri ini, mencuri tasku Berisi semua uangku Keterlaluan sekali Tenang bu, tenang, jangan menangis Jika pria ini memang mencuri uangmu maka kau akan mendapatkannya di hadapan semua orang. Hmm? Berdiri yang tegak, iya, Pak. Kalian semua bisa menggeledah dirinya. Jika ada uang sepuluh ribu di tubuhnya, itu jelas membuktikan. Kalau dia memang pencuri Lalu kita akan mengembalikan Uang wanita ini Dan kemudian menyerahkan Dia ke polisi Iya pak, ayo geledah dia cepat Dikatangnya cuma ini hey, Mencuri aku? aku dulu Dia mencuri uangku Apakah pencuri akan tidak. mengaku kalau dia mencuri uang Pak, tolong temukan uangku Bu, kami sudah memeriksa di hadapanmu Apalagi yang bisa kulakukan <gif> mengambil uangnya, tapi gimana uang itu? Nah, lihat, ini uang. eh tidak, jangan coba-coba. kau hanya pencuri klasteri. aku menyelamatkan hidupmu bukan? anggap saja, ini sebagai imbalanku. Eh, Pak, Pak simpan saja uang itu, biarkan aku bekerja untukmu.